Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 terpantau turun, baik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp564.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga kemarin, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp519.000, turun rp rupiah. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga rp rupiah, turun Rp6.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp973.000, turun Rp10.000 dari sebelumnya. Titik, lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.877.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.768.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 29 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.